Yo hey, yo yo yo yo, what's up yo? Welcome to be back again with me, Akanji. Ya, Balik lagi nih, brodi-brodiku semuanya. Barang memang Papa pedan dan ofisial tentunya Bestie. Seperti biasa ya bosku, kita di sini akan membagikan sedikit pola gacor Olympus hari ini tentunya, ya, boy. Dan untuk lahan bermain memang masih setia anjing dikasih empat skater langsung ya cuy ayolah semoga menjadi yang mantap nyantap ya boy gua by the way ini main di bed sepuluh ribu ini langsung dikasih kali sepuluh boy auto ini maju. yang mau tahu mamang main di mana gitu boy tentu saja memang main di situ slot online tergacor sejagat raya ya guys ya di mana lagi kita gitu, cuy kalau bukan di agen terkuat di bumi ya guys ya pokoknya buat kalian semua yang belum mempunyai ID-nya bisa langsung digara gaskin dan gaskin ya cuy untuk link pendaftarannya udah memang taruh di tentang channel hmm. gitu boy dan yang mau join pola-pola JP lainnya boleh join di grup whatsapp kita ya cuy linknya udah memang taruh di pintu komentar ya boy tapi main game shot ini diusahakan menggunakan duit bebas ya bestie jangan sampai kalian semua menggunakan duit beras ya cuy game ini juga sangat beresiko dan diwajibkan yang sudah berumur 18 tahun ke atas gitu cuy dan game ini juga tidak bisa kalian jadikan sebagai mata pencaharian ya besti. pokoknya tetap safety intinya ya boy safety dan tetap jangan emosi gitu boy pokoknya simak terus pol dari mamang jangan skip-skip video ini ya boy dan aktifkan juga tombol loncengnya biar tidak keintis Sulit betul sulit kau bung ejak biar tidak ketinggalan info gacor lainnya gituan boy pokoknya salam JP dari memang salam sensasional ya bestie kasih